gap geng balik lagi di channel gue detektif slot si penyelidik slot sore hari ini ya oke okay. uh, hari ini gue iseng iseng coba main lagi ya di di modal yang sangat sangat receh ya ini di modal 191 ribu ya ya modal receh banget lah ini ya jadi sebenarnya gue ini hari ini iseng iseng cus ke TKP ya ke TKP keropoli impuls langsung ya mau bagi bagi pola juga nih buat kalian semua ini ya Oke okay, ini uh, gue kepala ke Spin capak 10 kali Ayo buat kalian semua lagi nonton apa kabar kalian semuanya ya Gue doain kalian itu semua sehat-sehat selalu Dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya Dimanapun kalian berada ya Amin amin amin Oke okay, ini Hari ini gue berencana tidak by Spin guys okay, ya Hari ini gue berencana tidak by Spin sekaligus pembuktian juga ya ke kalian semua ya komisien juga kalian semua kalau bosan di sini gue juga masih bisa profit dengan modal receh ini ya Oke wah tampilnya udah bagus tapi gak dikaliin sama kakeknya sayang banget tadi ya udah, iya. Wah sketsnya kurang satu anjir sayang banget Oke, untuk apa ini gue coba ini juga nggak bias pin, yang mudah-mudahan dapat skater gratis ya. Uh, Oke okay, jabret, wah kali lima. Oke okay, mantap tak di sini guys aman ya? terus. Okay. Tapi cuma dikonekin delapan ribu ya kali kali dikalikan kan cuma 8000 ribu doang. Ayah kebiasaan nih kakek ini kalau tambah gede kagak mau ini sama dia oke okay, pecahannya oke okay, mantap banget pecahnya, gelasnya dong kasih gelasnya dong, Oke okay, mantap pecahannya Oke okay, tolong diangkat ke okay, ya tolong diangkat tapi tidak diangkat juga sama dia waduh waduh waduh waduh. baru gue bilang tadi ya dia kalau tambal gede kagak mau dikaliin sama dia oke okay, jatuh sketchernya dong satu lagi waduh ngeselin ya ngeselin ya waduh kalian pada nonton pasti kriketan juga nih ah gua juga sampai bingung nih ya. oke okay, kita lanjut lagi ke 10 kali karena pecahnya bagus gua feeling gue bagus juga nih oh ya di sini juga gua menyampaikan bahwasannya pola yang gua bawakan hari ini itu adalah pola rakitan gua sendiri ya racikan gua sendiri jadi ya ya mudah-mudahan hari ini gue bawa pulang wD gede ya buat kalian semua yang mau contoh pola gua silakan yang kak gak mau juga nggak apa-apa tidak ada pemaksaan di video ini dan buat kalian yang mau nyontoh ya sediakan kertas atau pulpen kalian, ya. kalian bisa catat-catat polanya ya. jangan sampai kelewatan satu pun jadi jangan di skip-skip nanti kalian tidak nah, nanti polanya tidak tidak berfungsi ya tidak bekerja dengan baik ya. Oke okay. ini masih belum ada something yang spesial ya Jabran oke okay, kali ini dikonekin ya kali ini kita dikonekin dikasih Mega 259.000 lumayan main lumayan, lumayan lumayan ya udah naiknya perlahan-lahan ya Nah jadi kalau tak buat kalian semua yang nanya-nanya modal kecil bisa naik apa enggak ya bisa dong ya Oh ya ini gua jika lain sekalian, uh, sekalian uh, Ingatin ke kalian semua ya. bahwasanya kalau gua di sini tuh main di situ Retro 777 guys ya. 7 nya tiga kali ingat 7-nya tiga kali. Si itu sebalik dan terpercaya ya. Ini buat semua yang mau join us. langsung cus ke TKP Retro 777 ya. Mudah-mudahan kalian bareng gua profit, bareng gua cuan, bareng gua gacor di sini. Waduh. Oke, ini belum belum yang ada yang meledak di sini ya RTP nya masih belum kepancing di sini guys oke okay. okay, langsung kita ke pola selanjutnya ke spin turbo 10 kali oh ya buat kalian semua juga yang mau join grup telegram gua ya atau kalian mau join grup telegram ya nanti linknya gua cantum ini kolom komentar kenapa kenapa kenapa sana itu grup telegramnya langsung diadminkan oleh Uh, retro tujuh tujuh tujuhnya langsung guys ya dimana juga di sana itu ada updatean pola satu kali 24 jam ya mulai mulahan uh, pola ini sampai uh, uploadan apapun ini jabrejabrejabrejera right, right, right. gila-gila gila dikasih sketcher peneran anjar anjar anjar ini luar tukang gua ya ini luar tukang gua langsung dikasih sketcher tempatnya gratis ya dikasih cuman cuman sama kita di sini Oke okay lah, oke okay lah, oke okay lah mantap lah ini ya. Mudah-mudahan ini sketser isinya jackpot, jabret kali tiganya ngantol. Papa kita kumpulin ya perkaliannya, kita kumpulin perkaliannya. Jadi ya buat kalian semua yang mau join grup, tele grup telegramnya silahkan ya jadi di kolom komentar langsung klik linknya langsung join bareng gue ya. Selain informasi di sana yang disampaikan buat kalian semua ya bermanfaat, jabret kali 6 di skip ya, gaganya nyantol ya, sayang banget ya saatnya okay, pakai ada 8 spin gratis ini cantolin petir kali papa ja, petir kali 50 ya jak berat ah cuma kali dua oke okay, lumayan banget lumayan banget dikasih nice ya seratus tiga ribu nggak apa apa kumpulin ini bob Wanjur, wanjur perkaliannya coy, perkaliannya coy karena naik sini dari coy. Kali tiga, kali dua, kali lima ya gila-gila. Masih ada sisa spin gratis lima di sini. Oke, okay. jabret gede dong, perkaliannya gede dong ke. Oke, okay. billnya dong mantap. Oke okay. dikasih juga kuningnya. Ya. Gak dikali sama dia Konek kena Waduh no? Sayang banget perkalannya Ok Ok Angkat kek Jabret Jabret Jabret Mantap di sini Konek yang tadi Tapi, tapi di skip sama dia Sayang banget ya Ini benar-benar pecahnya bagus lagi Waduh Sayang banget Sayang banget Tapi gak apa-apa ya Dikaji super big kita disini 456 ribu Anjir Anjir Kau bilang apa Kau bilang apa di awal tadi kan kalau lu sini tu Bisa guys Bisa bukan gak bisa Ya, jadi ada trik mainnya di sini ya Kita main game ini setidaknya ya smart dikit ya Jangan sembarangan klik sana, klik sini ya Ada trik mainnya, triknya apa ya? Pola-pola gacor ya Oke ini racikan gue memang wangi banget ya Bawa gacor, bawa cuan ya hari ini Anjir lah ini masuk slot gacor hari ini guys ya anjir, anjir. Jadi Kalau udah menang kayak gini ya bagusan cawah aja langsung lah Nanti di sub-down Okelah okay guys ya Ini sudah jadi Spintra Algo Thank you banget Buat kalian semua yang sudah nonton ya Mudah-mudahan Jika besar selalu mendampingi kalian Sekian Olantik HP hari ini Adios